betul. Solat itu boleh dijamak karena ada hujan. Namun di sana ada ketentuan ketentuannya. Yang pertama, solat yang boleh dijamak dengan solat berikutnya karena hujan itu ketika solatnya berjamaah di masjid, bukan di rumah. Dan itu menjama' itu juga atas Persetujuan Imam Rawatib Kemudian Yang ketiga Sholat boleh dijamak karena hujan Ketika Sholat yang pertama itu selesai Hujannya masih turun Nah, walaupun sebelum hujan itu tidak hujan Tengah-tengah sholat zuhur misalkan Hujan terus Selesai sholat zuhur Ternyata hujannya masih deras Nah, maka ini Diperbolehkan Bukan sunnah ya Diperbolehkan untuk menjama Namun ini hujan deras itu Hujan yang turun dari langit Jangan sampai Hujan yang turun dari talang Mengenai Seng yang ada di bawahnya Sehingga suaranya berisik Wah ini hujan ayo jama Ya jangan Jadi di jama karena hujan itu Hujan yang turun dari langit Bukan turun dari talang gitu ya wallahu taala a'lam bisawab